selamat tahun baru 2023 buat teman-teman semuanya aku awali tahun ini dengan vlogku yang super duper hmm penasaran kan ikutin terus ya sekali lagi selamat tahun 2023 semangat semuanya semoga kalian semua juga aku makin sukses, sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan bencana. Amin. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, bestieku juga guys, guys. Kali ini aduh aduh aduh, apaan nih apaan tuh? Aku tersesat di kuliner-kuliner ini. Di surganya kuliner kalau kata orangnya mana lagi? Dimana coba? Hihihi. Tonton terus sampai habis ya, biar kalian semua gak salah paham dan tau dimana tempat surga kuliner yang satu ini. Dan apa-apa aja yang menurut aku recommended buat dibeli dan dimakan bareng-bareng teman, bestie, pacar, saudara, mm, suami, orang tua, anak, apalagi. Semuanya pokoknya deh best friend juga, langsung aja cus. Nah, target pertama kita, teman-teman. Tiba-tiba aja mata aku tertuju pada satu gerobak yang ada nama Cirembay. Ini katanya favorit banget di sini. Jadi aku penasaran, pengin coba. Kelihatannya pedes, teman-teman. Kita pesan dulu yuk dan tanya-tanya sama penjualnya, oke? Okay? Ada rasa apa aja, mas? Berjawa. Hah? Cirembay satu ya? Harganya sama nggak? Sama, itu Rp. Bang? boleh Ini bumbunya ya, Bang. berapa, ah, 2 tadi ya. Kalau 2. ini. Ini Ya gua ya. pakai gorengan itu pastel ya bang. Bangkit. Oh. Maribu, nanti maribu, nanti aja maribu. berapa bang oh. oke okay. Thank you. Thank you. lanjut lagi kita cari target perburuan selanjutnya kira-kira makanan apalagi yang bakal kita coba dan kita cicipin bareng-bareng eh aku aja yang cicipin ya kalian cuman aku ceritain aja Tuh, ada apaan tuh ya Allah? Banyak banget makanan. Kira-kira yang mana bingung. Coba, coba. Perutnya ada 10 gitu ya. Oh iya, ada tuh contoh Kak Tamboy Kun Perutnya bisa apa aja masuk, bisa beli semuanya yang ada di sini nih. Wah, itu martabak telur kayaknya enak tuh. Eh, lumpia ternyata. Lumpia beef, kirain martabak telur loh. Wah, gede banget. Isinya apaan ya? Hmm, penasaran tapi udahlah, kita coba yang lain dulu ya. Hmm, apa ya kira-kira, hmm. aduh ngiler banget buat kalian ya kalau mau ke sini siapin perut kosong dan dompetnya tebel. walaupun masih standar sih harga-harganya masih bisa kita beli terutama yang habis gajian ya. Traktir besti-bestinya semua di sini ada semua jenis makanan semuanya ada jajanan apapun ada. Jadi nggak usah kemana-mana lagi di sini ada semua hmm, sayap ini menggoda sekali. Aduh apa ya bingung Aduh Mau beli yang mana yang sekiranya itu bisa ngisi perut Tapi yang bener benar benar enak maksudnya Jadi nggak sia-sia beli Jadi nggak usah banyak-banyak Karena banyak pun takut kemakan teman-teman Mau bazir huh, Yuk dibeli-beli lagi yuk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 ku cool.